yang bapak dr. Lukman Hamdani, M.E.I. selaku CEO Wakaf Milenial, yang kami hormati, Mr. Bapindo Nogroho dan yang terhormat uh, para serta kelas Junior pada hari ini dan rekan-rekan uh, Wakaf Milenial untuk memulai kelas kita pada hari ini. Mari sama-sama kita uh, mengucapkan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Uh, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mr. Bakti. Kepada ini yang kami berserah. Oke, adik-adik. Selamat sore. Ini sudah ada siapa yang datang ya? Ini ada, oh Patan, ya? Halo Patan. Halo Patan. Kapan sehat? Oh yang apa-apa. Mungkin masih ini siap-siap ya. Oke. Uh, Teman-teman, adik-adik, ya. Uh, hari ini kita lanjut belajar lagi ya. Gak usah ini, nggak usah apa, usah bingung ya. Kelas ini mungkin akan singkat ya, cuma satu jam aja nggak apa-apa. Nanti kita akan uh, bahas apa yang kemarin kita pelajari. Tapi nanti materi baru ada, gitu ya. Jadi pelan-pelan dulu ya. Oke, Sebentar ya. Mas Batu minta waktu uh, tiga menit untuk menyiapkan materi uh, di Paus juga Jebat. Halo, Mbak Aisyah bisa lihat ya? Sudah bisa, lihat? Sudah bisa, Mister. Oke, uh, Fatan, kayaknya ini ya? Apa nggak bisa ini ya? Nggak bisa on ya suaranya? enggak ada gambar mic-nya? Halo, Fatan. Uh, Fatan, ini kok, kayaknya nggak, nggak bisa ini, nggak ada gambar mic-nya? Mungkin... Dari mic-nya kali ya? Mr. Iya, mungkin. Oh, mic-nya dimatikan. Oke, nggak apa-apa ya. Uh, ini uh, nanti kalau ini buat teman-teman nyalain juga. Kalau misalkan nggak ada yang datang, berarti akan mendengarkan aja nggak apa-apa. Nanti apa sisanya ini? Apa sisanya itu supaya nonton video, gitu ya? Oke, teman-teman. Hey, nah, sekarang uh, Mas Bakti ini ya. Kemarin kan kita sudah belajar tuh menggunakan simple pass, ya. Menggunakan kalimat masa lalu. Nah, ingat tidak pakai top satu, tapi pakai top 2 kedua ya, kalau menceritakan masa lalu. Nah, sekarang nah di sini ada beberapa ini topik baru nih ya. Tommy After school club. After school club. Artinya itu klub itu kelompok ya, kelompok setelah sekolah setelah sekolah. Nah, teman-teman di sini ini enggak pernah ini enggak pernah ada kegiatan gitu setelah sekolah gitu apa? misalkan olahraga, senam atau Kelompok baca dan sebagainya itu kalau bahasa Inggrisnya disebut after school class, kalau bahasa Indonesianya itu klub ekstra kulikuler, ekstra kulikuler ya kalau bahasa indonesia ini, ada yang ini oke. Uh, Jadi uh, mungkin misalkan ini apa misalkan uh, kelompok catur, gitu ya, kelompok debat, kelompok bahasa Inggris, kelompok apa kelompok bermain apa, nah itu bisa, ya, itu namanya after school, jadi kelompok setelah sekolah. Nah, coba ya, kita jawab bareng-bareng ya. nah Di sini ada gerombolan ini, ya. ada pertanyaan, ada teman temannya ini, coba kita lihat ya. Where did the children go yesterday afternoon? Where did the children go yesterday afternoon? Diartikannya bagaimana ya? mana the children apa the children anak-anak pergi kemarin afternoon apa si, siang afternoon tentu siang okay, oh patan bisa ini halo patan halo oke okay, ya patan oke okay, ya nanti kalau ini jawab ya nggak apa-apa pelan-pelan aja coba where did the children go yesterday afternoon kemana Kemana anak-anak anak-anak ya. pergi kemarin siang? Ya, kemana anak-anak pergi kemarin siang? Terus jawabannya ini. Apa itu? Kira-kira ini pergi kemana? Coba dilihat. After school club. Ini kemana ini? Pula. Mana? Ini mereka lagi ngapain nih Coba lihat satu gambar aja nggak apa-apa. After D bagaimana? Mereka pergi ke after school club atau kelas kulikuler. Bagaimana? Bilangnya. D. D. Day in after school club. Oke, okay. gimana Tan? Coba diulang lagi. D? D-R. F O Bukan D-R, tapi bagaimana? Go, Go itu Fob2-nya apa? Go berubah jadi apa? Masih ingat nggak Fatan? Go jadi apa? Jadi. Ayo. Go itu fob satu, pop Fob2-nya apa? D? ingat ga matan? digon digon hmm, bukan gon d d one ah one nah d one nah, berarti gimana d one d one two two f o s k o good ya mereka pergi ke kelas ekstra kulik Ekstrakulikuler, itu Tempat latan ada nggak ekstrakulikuler? Tidak. Ada nggak? Tidak ada. oh ya, tidak ada ya. Oh yeah, oh yeah. ya. Oke, okay. ekstrakulikuler itu kelas sesudah kelas. Jadi misalkan kelas pulangnya jam 10 kelasnya itu nanti jam 11 Nah itu namanya kelas ekstra kul ekstrakulikuler. Setiap setiap ini bisa beda-beda. Ada olahraga, ada ada kelompok baca dan seterusnya. Itu namanya kelas x ya. Nah Lanjut ya lanjut nah where kita ke kauan kedua Halo teman-teman, ditunggu sebentar ya. Halo teman-teman, halo halo Adik-adik, halo halo halo ya uh, tunggu sebentar ya tunggu sebentar ya um, Mas Bakti minta waktunya 2 menit ya Mas Bakti atur wifi dulu sebentar soalnya apa uh, ini yang supaya internet Mas Bakti tetap tetap lancar Oke okay. where did you go last Sunday kalau ada pertanyaan gini misalkan saya tanya ke Didik where did you go last Sunday jawabannya bagaimana Didi I Hai saya misalkan pergi ke mana itu jawabnya bagaimana Minggu salah Sunday itu apa minggu minggu lalu minggu lalu bagus nah uh, Sunday itu hari minggu ya hari minggu yang lalu hari minggu, hari yang, minggu lalu. yang lalu kemarin uh, di hari minggu yang lalu kemana hari minggu lalu di rumah di rumah oke okay. Uh, berarti bagaimana? Saya tinggal di rumah. Bahasa Inggrisnya bagaimana? I I tinggal. Coba lihat kamusnya, nggak apa-apa. lihat Google, apa. Ada kamus toh kemarin sudah ini kan? Coba ya. Ada kamus. Ya, apa ya, good ya. Ini dulu, berarti ditahan dulu. Sekarang uh, ini, ke apa, ke... Patan, halo, Patan. Indonesia. Patan, halo. Patan, halo. Halo, Ya, Patan, sekarang gantian jawab, Patan. Coba. Where did you go last Sunday? Jawabnya bagaimana? Where did you go? I... Mama. Hai Sorry, sorry, sorry, salah, salah. Patan maaf, Mas Bakti, salah, salah, mir, salah. Oke. Okay. Fatan, ini ya. Mohon maaf di, di, lagi ya. Apa di, apa di, nyalakan lagi naiknya. Maaf tadi kepencet. Oke, ya, Oke, okay, coba ya, Patan, Kemarin hari Minggu Patan kemana? di rumah di rumah nah kalau gini, pertanyaannya saya ganti ya ini untuk ini untuk ini ya ini untuk Didi ya sekarang saya mas Batik ganti gini where did you go last uh, Monday Monday itu apa alpatan hari Senin hari Senin nah hari Senin hari Senin kemarin alpatan kemana hari Senin kemarin sekolah enggak sekolah Berarti gimana? Saya pergi sekolah. Bagaimana? I am hmm. masa. I am I, I was bukan was ingat ada kata kerjanya enggak? Patan mau ngomong apa? Patan mau ngomong apa? Halo, Patan. I... Halo, halo, so... Ya, ya. Terus ayo, I, Saya pergi sekolah gitu loh. Hmm. Oke. Okay. Hai, pergi bahasa Inggrisnya apa? Tadi udah kan? Pergi bahasa Inggrisnya apa? Go. Go. Nah, I harusnya gini kan? Harusnya jawabnya gini. I, misalkan ditanya, I go to school. Kayak gini kan ya? Harusnya ya, Patan ya? Ya. Nah, harusnya kayak gini. Tapi lihat pertanyaannya, Did you go last Monday? Berarti sudah terjadi atau sedang terjadi, Patan? Sudah. Sudah terjadi berarti. Pop nya itu bukan pop satu tapi beberapa pop top2 hmm. pop nah go itu berubah jadi apa When. Hmm, good Nah, when bukan lagi pakai go tapi pakai when nah makanya patang itu mulai sekarang coba dihafalkan kata kerja sehari ha? hari bentuk satu sama bentuk keduanya bagaimana misalkan SLEEP. Tidur ya, sleep itu artinya apa Fatan? Tidur. Tidur. Oke, okay. sleep artinya tidur. Bentuk keduanya sleep apa? Fatan ada kamus? Hah? Ada kamus nggak Fatan? Ada tapi kamu siang kuliahan. Oke, okay. uh, nah nanti ini ya coba dibantu sama ibunya ya. Ibu minta tolong apa? Tidak ada, uh, Bunda. Oh bunda nggak ada, misal misalkan ada nah, ya. lagi di malam. Ya misalkan ada, misalkan ibunya ada minta tolong apa bantu ngampalkan gitu nanti ibunya biar biar ini biar apa biar men, biar mencatat gitu ya, Mari kurang apa gitu nanti. Nah jadi slip, nah, slip ya bahasa Inggrisnya slip ya. Apa artinya Fatan? Slip artinya apa? Tidur. Tidur. Top duanya apa? Berubah jadi apa? slap slap slip jadi slap nah, jadi ingat kalau sesuatu yang sudah terjadi menggunakan beberapa kata? Dua. Dua. Jadi enggak pakai go lagi, tapi pakainya apa ini? What? When when ini loh. Ya kan? Udah enggak pakai go lagi, tapi pakainya when. Kenapa? Karena ditanyanya itu last man, last Monday. Last Monday apa? kemarin Senin kemarin Senin jadi Senin yang lalu gitu ya Senin yang lalu jadi karena Senin yang lalu kan sudah terjadi ya ya kan ya maka hmm. menggunakan verb dua hmm. gitu ya Nah sekarang tadi Didi halo Iya yeah, Mister coba Didi ya uh, Where did you go last Sunday jawabannya bagaimana tadi Didi saya I, I? Tinggal itu stay. stay, stay bagus tuh ya. I stay home, home oke. Okay. I stay home atau stay at, at home, oke. Okay. Nah, sekarang ini verb satu atau verb dua? Verb satu, verb satu berarti harusnya bagaimana? Harusnya verb Memang dua menggunakan stay. Dulu. Eh, maksudnya menggunakan kalimat yang kedua nah berarti menggunakan kata kerja bentuk kedua kedua nah stay berubah jadi apa uh, stay nggak tahu Mister stay berubah jadi apa stay nanti biliar di kamus ya stay itu berubah menjadi stage ya uh, ditambah stay. apa ini ede apa ini ede ya bacanya sama cuma tambah deh belakangnya stage State, pakai deh, belakangnya ya sama kayak ini, yeah. sama kayak belajar bahasa Arab. State, nya pakai itu apa? Disebutnya reguler yang oke, okay, yang reguler bagus ya, yang black benar. Jadi ini sebentar. Assalamualaikum, Mister. Ya, untuk jaringannya bisa. Oke, okay, lanjut ya. Uh, sorry. Oke. Okay. Kalau ya, kalau ya, belakangnya EJ itu disebut apa? reguler reguler reguler ya reguler artinya ter ter teratur bentuknya itu tinggal ditambahin ed aja gitu ya. nah Patan Halo Patan Halo Patan Halo Patan Halo Patan Halo. ya Patan kalau go jadi nggak enggak pakai ini pakai EJ nggak Patan berarti ini kucingnya lagi pacaran ya Yang mana Salam so? yang ini yang go ini kan ini kan kata kerjanya go berubah yeah. jadi when. top duanya jadi when. kira-kira ini ini ada ed nggak, enggak Fatan? Tidak. Tidak ada, berarti tidak ada ed -nya. Kalau nggak pakai ed itu disebut apa Fatan? Irregular. Irregular, bagus ya. Ire irregular. Ingat-ingat ya, kalau yang belakangnya nggak pakai ed itu namanya ire irregular. Yang reguler itu contohnya, ya ini ada ada tanya juga ya nanti mendengarkan ya. Uh, contohnya gini, yang help apa itu help artinya? Ayo help apa artinya? Nolong menolong. Nah help itu bentuk reguler. Jadi help jadi berubah jadi apa? Berarti tinggal ditambahin e, tinggal ditambahin apa e? ed nah, gitu. e Help jadi help. Nah, kemudian, ini apa? Uh, apa itu walk? Apa kemarin walk? Walk kita apa? Ber? Berjalan. Ber nah, ini regular Ayo, atau irregular? Ya, berjalan. Regu, eh. ini apa? Irregular, irregular atau regular? Regular, berarti bagaimana? Irregular. Jadi bentuknya jadi sama. Tulisannya bagaimana? Walk. walk. Nah, bacanya, oh. walk. ya, bacanya walk. Pakai ya. nah, ed semua tuh. Nah, pakai ed semua. Oke, pakai ed semua itu ya. Kenapa ini pakai ed-ed? Karena ini regu apa? Reguler. Regular. bagus ya. Nah, yang sedangkan yang tidak pakai ed-ed itu disebut tire. Direksi, reaksi, reaksi, jadi jadi reaksi, reaksi, reaksi, reaksi, jadi apa slip reaksi, reaksi, slap reaksi, reaksi, reaksi, reaksi, Slap reaksi, reaksi, reaksi, Slap reaksi, reaksi, reaksi, reaksi, reaksi, reaksi, reaksi, reaksi, reaksi, apa reaksi, uh, it jadi apa? bagus-bagus, hey, eh. add ya, it jadi add, eh. kemudian, uh, Didi, uh, apa itu, eh uh, ini, bye eh. jadi apa? bye, jadi. jadi kemarin udah loh, kemarin udah bisa loh, ini loh, Didi loh, kemarin masuk, -masuk tuh udah bisa loh, masa udah lupa lagi dan atay enggak masuk, Ustaz. Enggak, enggak, ini ini ini ini Didi, ini Didi. Ini saya bicara sama Didi ya. Pak. juga enggak masuk. Kenapa? Enggak masuk jadi enggak tahu. saya ngomong ke Didi apa ya? Lagi mister. Apa? Udah lupa lagi. Baik jadi Jadi bot. Bot. Aduh, bot. Nah, gitu kan. Mari kita lihat-lihat ya. Oke. Kalau ataya, yang ataya, yang apalah apa ataya? Ada yang apa enggak ataya? Kata kerja, bentuk satunya apa, bentuk duanya apa? Ataya apa enggak? Ada yang apa? yang ataya apalah apa aja? Minum bahasa Inggrisnya apa ataya? Bahasa Inggrisnya minum. Saya minum air. Minum bahasa Inggrisnya apa? Hey. Drink, bagus, pintar. Drink itu artinya mie minum. Nah, kalau minumnya kemarin, ya sudah terjadi. Minumnya kemarin berarti 2nya apa? Apa ya? Drink jadi jadi, dreng. Ya, dreng. Drink jadi, jadi, jadi, ya. nah, jadi, ya, tapi takut salah jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, usah takut salah jadi, jadi, nggak nah, apa-apa santai aja nggak usah takut salah ya kalau di sini ya oke perhatikan ya nah ini adik-adik Ataya Didik, dan Patan dan juga teman-teman yang yang dengar ya ini bentuknya pakai ed nggak tidak ede? tidak ada tidak pakai tidak pakai ed kemudian bentuknya itu a acak ya, bentuknya acak. itu acak jadi nggak ada nggak ada polanya lihat kalau di atas atas kan gampang nih kalau help jadi hadd gitu ya. Help jadi help Walk jadi walked gitu kan. Belakangnya pakai ed berarti dia ter -teratur. teratur. disebut apa? Regu, reguler. Nah, ini teratur gak kalau ini bentuknya? Coba lihat. Enggak. bentuknya itu. Enggak. Bentuknya itu acak, nggak teratur. acak-adut gitu ya kalau bahasa ininya ya, nggak teratur. Makanya disebut apa? Irregu Irreguler. Irreguler. Artinya, tidak ter tidak teratur. Nah, teman-teman, coba ya, gigi, Fatan Ataya mulai sekarang hafalkan kata kerja. Gak usah banyak-banyak, sehari satu gitu, jangan usah banyak-banyak, atau seminggu dua gitu. nggak apa-apa, yang ini apa yang intinya itu sehari-hari. Kalau menghafal ya itu menghapal yang kira. Nah, yang kalau ingin menghafal itu iregular. Contoh ini ya. Ini apa? Ini ada make. Make itu artinya apa? Make. Artinya apa make? I make uh, ice cream. Ice cream. Make itu artinya apa? Makan. Mombu. Make itu membu membuat. Ya. Make itu membu membuat. membuat. Ya. Kalau makan itu it ya. Nah. Kalau ini make ya. Make itu to membuat. Keduanya apa ini? Meet bertemu ya meet. Make kalau ya kalau meet yang ini, yang meet yang ini itu artinya bertemu. Kalau make ini artinya apa? Membu membuat. Oh buat make jadi make make jadi oke okay, ya ini ada meet apa itu meet artinya tadi didik nanya meet itu artinya apa ada yang tahu meet apa itu meet bertemu bertemu bertemu berubah menjadi apa meet. ini bertemu meet. bacanya buk bacanya bukan mit ya bacanya itu matemat mit mat met met Nah, mit ya. nah, berubah jadi mat. Nah, contoh lagi ini. Ada kata C-O-M-E. Nah, oke. Okay, perhatikan sini ya. C-O-M-E. Ya, ada C-O-M-E. Bacanya apa? Comeh tulisannya kam. ya. Comeh. Artinya apa? Artinya apa, Kam? Artinya apa? Kam. Ini tam sini. berarti apa? Da datang. Ya, datang datang. Tam itu artinya da datang. Berubah menjadi apa ini? Pakai tadinya pakai o oh, sekarang jadi pakai pa. Ja, bacanya bukan tam, bacanya kem. Kem, tam jadi kem. Kem, tam jadi kem. ya. Terus kemudian ada lagi nih. Ada lagi, kalian mungkin tahu ya, ada draw. Draw itu apa? Draw menggambar, menggambar. Pintar ya, draw itu menggambar. Itu bentuk satunya, bentuk pertamanya, bentuk keduanya, atau keduanya. Jadi, apa ini? Drive, draw. bukan. Ini loh, ini loh. true, true. Jadinya, true. Jadinya true. Nah, ingat teman-teman, ini sudah dikasih, ini ya, Mas Bakti ya, kalau bisa, ]ちょ. kalau bisa, adik-adik mulai A. A. A. sekarang, setidaknya, ya, A. A. seminggu sekali, ya, seminggu, apa, seminggu, uh, seminggu apa, seminggu itu menghafal tiga atau lima, tiga atau lima, kata Petitere. kerja yang sehari-hari aja. Yang sehari-hari aja, nggak perlu yang susah-susah, misalkan, mandi makan tidur membeli membawa terus apa itu apa eh, makan minum ya, terus kemudian menggambar menulis membaca oke. nah itu yang yang gampang-gampang aja nah, nanti minta minta bantuan orang tuanya jadi orang tuanya supaya ini apa supaya mengingatkan ya, ya. oke diingatkan yang ya yang susah ah. juga boleh Mister apa yang susah juga boleh boleh kalau mau ya, boleh kalau mau ya. Mbak Aisyah, halo Mbak Aisyah. Halo Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Ada ujian. Mister. Ya, uh, nanti ya, nanti ya Nanti, sebentar ya. Mbak -ba Mas Basti ngomong ke Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah, tolong diingatkan ke orang tua walinya ya, uh, siswa ya. Setidaknya gitu, seminggu menghafal tata kerja irreguler gitu. Oh, seminggu minimal menghafal irregular ya, Mister. Lima gitu, lima gitu aja, gak usah banyak-banyak. Oh lima. Makan gitu ya? ya kewali muridnya ya, supaya apa vocabulary-nya banyak. Gitu ya. Nanti, Melalui grup ya, Mister? Ya, wali di grup ya, nggak apa-apa, nggak apa, apa di grup aja. Kan, sis, apa mereka belum punya HP kan? Ya. Oh, iya, iya. Oke, good, good. Oke, okay, jadi hmm. seperti itu ya, adik-adik ya, menghafal yang yang jangan susah-susah, yang ini aja, yang gampang-gampang aja. Gitu ya. Yang sehari-hari aja. Kalau mau susah nggak apa-apa, boleh. Ya. Berarti nih, kalau saya kemarin menggambar gunung, bagaimana? Kemarin apa itu? Yesterday. Yesterday. Okay, ya, yesterday. Draw. Saya, saya menggambar gunung. Yesterday I. Yesterday I draw. Enggak tahu bahasa Inggris gunung gunung itu apa Mount Mount Mount mountain. Mountain. mountain di lima kata ya mister mountain. ya lima kata aja tahu usah tanya okay, mister Atau mau lebih juga nggak apa-apa mau lebih juga apa -apa. ya mister ya ada ujian ya enggak enggak uh, ada dek ujiannya nanti ujiannya nanti uh, nanti di akhir ya Uh, kalau ini sementara belum ada Nanti kalau sudah tutup buku baru lihat. Ini masih di tengah-tengah bukunya Tapi nanti kalau, kalau ujian Kalau kelas masa ujian Kalian libur ya, libur seminggu Nanti sama mulai baru sama teman-teman yang baru Mulai lagi sama teman-teman yang baru Oke, okay. yesterday Oh iya yeah. nah, Yesterday, yesterday. Okay. Saya menggambar gunung Berarti bagaimana? I, I read, Draw Yesterday, I mm. uh, me, draw draw a drive Ya, yeah, Halo Ade, ade. Halo. oke. Okay, ya. Okay. Okay. Halo Mister Halo. Oke adik-adik halo Iya Mister, hello. Ya, okay, ade -ade, yeah, Mister. Mister. Oh, Kenapa Mister tadi? Oh, ya jaringannya putus-putus Oke, okay. ya yeah. sorry ya jaringan uh, Jaringannya putus-putus maaf ya Oke okay, lanjut lagi ya Nah bentar ya coba I draw a mountain Kira-kira ada yang salah nggak? VOP-nya sudah benar atau salah? Ada. Draw oh. itu Fob satu atau Fob dua? Satu. Oh, satu. satu. Nah, sedangkan nah, ini ada apa ini? Yesterday, Yesterday itu apa? Kemar Kemarin berarti Ay. kalau Yesterday itu kan sudah terjadi, sudah Ay. terjadi. Kalau sudah terjadi, bukan pakai Fob satu lagi, tapi pakai beberapa dua, dua sekarang pepejuangnya draw apa tadi udah dikasih tahu, duduk, draw. Draw. Oh. draw, draw, draw, draw, draw, bacaannya draw, ah yesterday I drew mountain kemarin saya draw. menggambar draw. gunung, gunung. Kemarin Lom saya menggambarku. I drew mon, mon tren. Bukan drew ya? Halo, halo, adik-adik halo? Halo? Halo, ya. halo, halo. Mister. Ya. Buk <tuk> bukan Drew ya? Bukan Drew. True. True. Ah, drew, bukan Drew. Drew. Ya, ingat bahasa Inggris itu, ya bahasa Inggris itu tulisan sama bacanya B, beda. Nanti kalian akan terbiasa. Nanti kalian akan terbiasa kalau sudah sudah belajar, gitu ya. Nanti ya belajar terus makanya supaya supaya ini supaya apa? Supaya paham polanya. Paham dan terbiasa. Oke, ya oh ya terus lanjut ya. Kapal. Ya, coba ya dihafalkan yang tadi ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan belajar ini, ya belajar membaca, ya, membaca dan memahami kali kalimat. Coba, ini pas ya. Ada tiga, tiga orang, ada tiga, tiga bacaan. Ya, ada pas ya. Coba perhatikan ya. Di sini ada bacaan. Ya, coba uh, Fatan nomor dua. Halo Fatan. Halo. Oh. Patan, nanti nomor dua ya. Tunggu dulu ya. Diperhatikan aja. Uh, Oke, okay, Patan nomor dua. Didi nomor satu. Ataya nomor dua ya. Eh, nomor tiga ya. Iya, mister. Tadi Patan yang nomor dua. Halo, halo, halo. Oke ya, julang okay ya, ya. Coba. ya. Coba adik-adik ya. Nomor satu, satu ya. Ya, itu didik ya didik nomor satu Iya Mister ya patan nomor 23 coba tidak kata yang susah Hah Oke okay, halo hari halo. halo halo halo Mister maaf ya jaringannya bermasalah oke okay. ya oke okay ya sekali lagi coba kalian baca ya coba kalian baca nggak usah nggak usah baca baca baca keras ya baca ini aja diperhatikan kira-kira di, ya, di bagian kalian di bagian kalian yang kata-kata yang susah itu mana ditulis dicatat kata-kata yang susah itu mana ditulis Ya, dicatat ya silahkan bukunya bukunya dikeluarkan ada banyak gimana Mister ya nggak apa-apa pokoknya kata-kata yang susah di bagian kalian ya ini nomor satu itu nomor satu itu didik nomor dua Fatan nomor tiga Ataya silakan ya dicari tahu karena kata-kata yang susah sambil dibaca sambil dipahami ya kemarin sudah ya nanti kita koreksi bareng-bareng sekarang latihan membaca Oke, okay. membaca. Oke, okay, sekarang berapa menit tinggal waktu misalnya? Uh, mas berarti kasih waktu sepuluh menit ya. Coba dicari tahu kata-kata yang susah. Nanti kita coba baca bareng, bareng itu ya. Dicatat diartikan Dicatat. Ah, huh? kenapa? Tidak usah diartikan. Uh, yang susah apa? Coba ditarik, cari tahu artinya. Nanti kalau nggak tahu, nggak ketemu. Coba. Tanya, nanti tanya Mas Bakti nggak apa-apa tapi nanti di akhir tulis aja dulu tulis aja dulu mana kata-kata yang su yang susah yang kalian nggak tahu artinya, Itu ya kemarin sudah dia, diajarin Mas Bakti semua loh nanti kalau ini apa tolong perhatikan ya diingat jadi jangan jangan masuk terus besoknya lupa jadi jangan nanti ya percuma nanti belajarnya buat apa Oke, ya, coba ya dicari tahu kata-kata yang su yang susah, ya. Oke, Mas berarti kasih waktu 10 sampai 15 menit ya. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Eh, -bareng. uh, ditulis aja dulu ya. Nanti ditanyanya di belakang ya. Nanti kalau nggak bisa ditanya ke belakang. Di belakang aja. Yang jelas ditulis dulu, dicatat dulu yang susah apa, kemudian nanti diartikan bareng-bareng yang enggak tahu artinya boleh ditanya yang mister. Ya, yang ya yang enggak tahu artinya. kita dulu ataya. Yang enggak tahu artinya dicatat, nanti kita, apa nanti dibahas bareng-bareng, nanti dicari tahu artinya bareng-bareng gitu ya. Oke, okay, halo teman-teman, sorry ya, apa keluar? Oke, okay, silakan dilanjutkan lagi ya, sorry ya, lagi jaringannya agak error. Silakan dilanjutkan lagi, adik-adik. Kita Tidak, maaf, Mister. Oke, okay, silakan lanjutkan lagi ya, maaf ya, jaringan Mas Bakti agak nggak stabil. Oke, okay. lima uh, menit lagi ya, adik-adik. Lima -adik. menit lagi ya, coba. Sedapetnya so, aja, yang apa enggak. Yang ini enggak apa-apa. Yang misalkan, apa, pokoknya ditulis aja deh. Lima menit lagi ya. So, Baik, mister. Ya. Sudah mister Oke, coba yuk. Uh, halo, teman-teman halo. Ada ada. Halo Mister. Oke, coba ya kita ini bareng-bareng ya. Coba. Didi, kita mulai dari Didi dulu coba. Uh, Didi. Didi yang nggak bisa mana Didi? Apa Mister? Yang Didi nggak bisa, yang kata-kata, yang kata-kata Didi catat itu mana? Itu. Nggak ya bisa. Hopet. And skip Hops and skip. Hops and skip. Ya yeah, halo. Oh hop, jadi halo. ya yeah, bisa. Yeah, Hops hop sama hop. apa? Hops sama <coughs> apa? Skip. Skip. Kemudian, cut oh, sama skip aja. Yang lain bisa. Uh, iya. Ayo, kalau ada silakan langsung dibaca. ada. Cuma itu ya. aja, Mister. Okay, bagus ya. Kita baca ya. When Pat works at school, she helps children. When itu artinya keti, ketika, ya. ketika, Ketika Pat, ya. Ketika Pat, Pat itu nama orang. Pat bekerja Pat. di sebuah ya. sekolah, di sebuah sekolah. Dia, dia, dia menolong menolong anak-anak. Anak anak. anak. anak. Oke. Okay. Sekarang, oke, okay. sekarang si Pat itu masih kerja nggak? Masih kerja di sekolah enggak? sifat Ya, sifat ini sekarang dia masih kerja di sekolah enggak? <tuh> masih. Ingat, ini kata kerjanya ke satu oh, atau ke kedua. Iya. Kedua, kedua, berarti sudah, tidak, sudah tidak, tidak lagi. Dulu kerjanya itu dulu, sekarang sudah di sudah tidak. tidak. In, the in the playground, di halaman rumah, tempat gitu, di halaman, bermain, tempat bermain ya, ya. oke okay, ya, tempat bermain. Di tempat bermain, the children, anak-anak, anak-anak, Ya, Ber, berjalan. Berjalan. Melompat. Itu artinya? Melompat. Nah, nah, bagus, lompat. Bagus. Dan skip. Dan skip itu artinya apa? At, uh, skip. Skip, skip ya. Itu artinya? Skip lompata. dilewati. Uh, enggak, nih? skip di sini. Itu artinya lompat. Lompat tali. So, skip. Nah, skip. Kemudian, some kick and bounce a ball Sampai berapa kick artinya apa? Me me Kick itu artinya apa? Me me itu artinya apa? Menen menendang. menendang menendang Kick masa enggak tahu? Kick itu artinya men menendang, menendang. Dan bounce apa itu bounce? Me memantulkan. Nah, memantulkan. Memantulkan. Bo bola, bola. Okay, kemudian anak-anak ya. always selalu selalu bagus um, tertawa tawa bagus A lot lot itu apa banyak banyak bagus di di playtime time itu apa waktu waktu bermain Nah, di waktu bermain bagus ya, ya Bapak, uh, uh, ini ya berarti intinya kejadian ini itu di masa lalu. lalu nah gambarnya berarti yang mana ada a b gambarnya gambarnya yang, yang c. mana berarti? c yang c mister Halo, Mister. Halo, Halo? Ya, Mister. Yang, Oke. yang, Gambarnya yang, mana? yang, yang, yang, ya, yang, yang, yang, ya, karena sedang yang, yang, yang, yang, yang, sekarang. Bagus. Ya bagus ya, jadi jadi kayak gitu ya. Jadi mulai sekarang yeah. kalau uh, kalau di dibaca itu kalau nggak tahu dicatat dulu, kemudian yeah. dicari arti artinya. artinya boleh kamus ya, boleh kamus, boleh lihat Google dan seterusnya, gitu ya. Oke okay. selanjutnya uh, ini apa uh, Fatan? Halo Fatan. Fatan, ya silakan nomor 2 Fatan. Tot, itu coba Tot dibaca yuk. Eh sebentar kata-kata yang uh, ini nggak tahu apa aja yang apa Fatan yang, yang anu yang ini ah nggak kedengeran Fatan kurang deket ini suaranya jauh kurang deket di mic-nya deket sama laptopnya mungkin sama gadgetnya yang mana Fatan yang nggak tahu yang yang anu se so, kau Countryside ini ya. ya. ya. oke. Okay. Countryside ya. itu artinya pedesaan. Countryside itu artinya pede, pedesaan ya. atau pinggiran kota. Ya. Terus kemudian apa? Um, itu aja Ini aja. Oke, okay. bagus ya. Coba dibaca yuk. Kita sambil terjemahkan ya. Thought live in countryside. Artinya apa? Thought tinggal di atau tinggal di pedesa, pedesaan, nah, pedesaan atau pinggiran kota itu boleh ya. Kalau misalnya pinggiran kota, he loved sports and he climb and sail every weekend. Dia? Dia? Dia suka, bagus, suka sport apa? Olah, Olahraga. Dan... dan dia dia klaim itu apa mau Mem, meman memanjat memanjat nah bagus, memanjat dan, dan sel apa itu ber-berenang setiap itu bukan berenang ya Oke okay, sel itu bukan berenang tapi berla berlayar hari. berlayar berlayar setiap apa bagus setiap setiap hari masa hari weekend masa hari setiap, setiap minggu. Week. Weekend apa artinya weekend itu? Akhir pe? Akhir pekan. Akhir pekan. Weekend itu hari Sabtu sama ming... minggu. minggu. Berarti apa itu? Akhir pe? Akhir pekan. Ayu. Jadi dia suka bermain olahraga, memanjat, dan berlayar setiap akhir Akhir pekan. Ayu, pekan. Oke, lanjut yuk. When it rain ketika ketika ketika, ketika berlari ke, Masa rain berlari. Rain itu apa? Hu, hujan. Kalau hujan, nah, ketika hujan dia call iya. itu apa? Memang, Memanggil. Memah, Memanggil, teman temannya temannya siapa Fred Fred dan dan mereka, mereka bermain badminton inside apa itu inside di, di dalam bagus pintar batan ya pertahankan ya batan tinggal ini ya menghafal apa kata kerja yang ini ya supaya banyak ya sehari-hari ya oke nanti biar sudah diingatkan mbak ke grup ya nanti ini ya belajar sama orang tuanya ya coba ya oke selanjutnya ya uh, Ataya halo Ataya iya Mister oke Ataya yang kata-kata yang nggak bisa mana Ataya apa aja In invited mana invited oke ya terus terus bed, scouse mana? mana apa? yang kenceng dong, tadi kalau ini kenceng sekarang kok jadi pelan Bates. suaranya oh, itu? yang ini ya, skating ini ya skate. Skate. Okay. skating skate, oke skating gak ada mister yang itu skating ini loh. Skating ini bacanya skating. Gak ada. Oh, gak ada. Ini loh, gak yang lihat kursornya Mas Bakti. Lihat kursornya Mas Bakti. Ini bacanya bagaimana? Skating. Nah, skating. Bagus. ya. Kemudian, yang gak bisa apa? Naik. Mana? Naik? Naik. Is belaca itu nah. Yang mana? Di sebelah, David, di sebelah David yang paling bawah. Oh, ini leg. Ya, ini ya. Ya, ini leg bacanya ya. Oke, sama apa lagi? Nedet. Nidit. Ya, oke, nidit terus sit. Apa? Sit. Sit ini, ini nama orang. Apa ya? Sit ini nama orang. Enggak tahu tanya Mister? Oh ya, uh, sit ini nama orang ya. Jadi, dia itu gak ada artinya. Ini nama orang ya. Oke, okay, coba dibaca bareng-bareng yuk. Yesterday, oke, oke, okay. okay, coba ya. Started, oke, okay. coba yes. yesterday yes. ya. Fatayat coba kita baca ya. Nanti kalau nggak tahu, diterjemahkan bareng-bareng seperti, seperti didik sama Fatan tadi ya. Yesterday, kemarin David invited his friend sit. To go skating, artinya bagaimana? Kemarin, David In invited itu mengun mengundang atau mengajak, to mengajak to teman temannya Sid ya namanya Sid to go skating. Untuk go itu apa? To itu untuk go itu per? G pergi skating itu apa skating ya bermain ini bermain. seluncur seluncur ya di es ya skating itu seluncur pakai papan itu ya, ya. Terus, terus kemudian it was very cold artinya apa itu sangat cold apa ding ding dingin cold itu artinya ding dingin itu sangat dingin dingin, so jadi mereka, jadi. d itu apa, ya, d itu apa, mereka, mereka, need it itu artinya membutuh, membutuhkan, ya, need it. kenapa pakai ed? karena ini bentuk kedua, bentuk kedua, bentuk kesatunya apa? didik sama kata, sama ya, kira-kira tahu enggak? need itu bentuk satunya apa? need, e. need bentuk satunya need biasa ya. Need ED-nya dihilang, Dihilangin nah. Oke, okay. need itu artinya apa ata ya? Membutuh membutuhkan. An. Apa itu head? Masa nggak tahu head? Top. Topi. Topi. Ha? Apa? Topi. Head itu topi. Dan Scarf itu artinya itu loh, selempang itu loh, yang di, apa, shawl itu loh, yang di leher itu loh, kalau dingin itu loh, itu namanya scarf, itu shawl, shawl ya, bahasa Indonesia itu shawl, atau selempang itu loh, yang di leher itu loh, kalau kedinginan itu loh, kalau, uh, kalau kalian naik gunung itu kan ini ya, pakai di, apa, lehernya itu ditutupin sama kain gitu ya, itu namanya yeah, scarf, nah, itu scarf, bahasa Inggrisnya ya, coba diulang lagi ya, it was very cold, itu sangat dingin, so itu artinya apa? Jadi, ya, Jadi. jadi mereka, mereka, b, mereka membutuhkan. Butukan. Topi, topi shan, ya. dan dan dan apa? Shal, ya, Shaw. Baca, bilangnya oh. Shaw. itu bahasa Indonesia-nya scarf. Itu artinya penutup leher supaya enggak kedinginan. Oke, lanjut ya, sampai lagi like ini aja ya. It started to snow. Star, start itu artinya apa? Started. Apa yang tahu artinya started apa? Yang apa tahu start artinya bintang. Start itu bintang. Kalau start, ya ada tehnya belakang, itu artinya apa? Start, finish. Finish itu apa? Selesai. Start berarti artinya apa? Mulai. mulai. Start itu mu, mulai. mulai. Itu mulai snow. Snow itu apa? Snow. Snow. Sal. Tahu snow white enggak? Snow white tahu? Salju. Apa? Nah, snow itu sal, salju. Snow white itu putri salju ya. Snow. Snow white. It started to snow. Itu mulai apa? Mulai Sal? Kule. salju Kule sal? salju bagus ya bat apa itu bat tak tapi tapi ya sket itu artinya berseluncur on the lake di atas di atas lake itu apa Da lake apa Da Danau, danau, itu danau, danau, pointed and shouted because it danau, danau, David danau, menunjuk dan berteriak karena si tidak hati danau, ha, hati danau, danau, danau, danau, danau, danau, danau, danau, danau, danau, nanti danau, danau, danau, danau, Nanti, kita latihan baca. nanti dicari kira kira danau, danau, kata yang susah itu apa kemudian diterjemahkan ya nanti latihannya kayak gitu terus ya jadi supaya menambah vocabulary dan juga uh, ini kemampuan membacanya nah ingat ya PR-nya ya setiap seminggu sekali hafalkan kurang lebih lima apa lima kata kerja tidak beratur, kata kerja tidak kata lima beratur. yang ini aja yang sehari-hari aja enggak usah yang susah ya makan minum tidur dan sebagainya kalau sudah hafal hafalkan lagi jangan jangan berhenti misalkan uh, apa bel membeli belum tahu minum belum tahu kemudian oh. itu lari belum tahu lompat belum tahu nah itu apalkan yang sehari-hari aja ya oke okay? kalau ini kalau tidak ada pertanyaan ada pertanyaan teman-teman ada ada tidak ada mister oke okay, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ini ya di besok ya uh, besok ada lagi tapi enggak usah ini Selamat usah lama-lama, paling satu jam aja kemudian nanti hari minggu depan kalian libur dulu ya. kalian libur dulu, karena kelas atas itu ujian Selamat ya. oke Pak. Uh, Selamat ini Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. kasih sudah join Assalamualaikum malam, Pak. saya ini ya saya kembalikan malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat teman-teman yang telah hadir pada kelas hari ini, dan terima kasih kepada Mr. Bakti Nugroho yang telah memberikan dan memaparkan materi pada kelas hari ini untuk mengakhiri kelas kita pada hari ini, mari sama-sama kita lakukan Alhamdulillah terima kasih Okay. Terima kasih Pak ya Sampai ketemu ya, ya. Kita ketemu ya. Okay. selanjutnya boleh. ya, oke? Selamat Boleh, bisa ketemu, boleh akan, nantinya, Mbak? Ya. ketemu ya. nanti ya, Mbak. Oh, ketemu lagi ya? Iya, uh, ya, Mister. Ya, uh, enggak maksudnya nanti kalau kalau kalau bisa kumpul, tolong saya dikabarin ya. Kalau nggak bisa uh, ya, nggak apa-apa. Ini, ini nggak bisa, Mister. Kalau oh, uh, nggak bisa ya. Oke. Kalau okay. Pak Ega bisanya, Insya Allah besok malam baru bisa. Kalau oh, besok ya, berarti besok ya, Pak, Pak Lukman juga dikasih, dikasih tahu ya. Iya, nanti aku konfirmasi lagi. Ya. Baik. Oke. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Eh Boleh keluar ya, Mister, Mister. dari Rapa? Boleh, Ata ya. Boleh. Da. Ya, da-dah. dah Assalamualaikum. Waalaikumsalam.